Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Kali ini akan saya bagikan bagaimana cara mendaftarkan Calon siswa SMP secara online di Banyuwangi tahun 2021 Melalui handphone masing-masing ya Kalau yang beberapa hari yang lalu Yang saya kirimkan itu Bagaimana mendaftarkan melalui PC komputer atau laptop ya jadi caranya seperti biasa ya kita masuk ke Google dulu kemudian ketikkan PPDB Banyuwangi 2021 nah, maka akan muncul pilihan yang paling atas ini ada PPDB Banyuwangi kita klik saja nah setelah muncul ini di sini ada yang berwarna hijau ini jelas sudah dibuka, artinya pada tanggal 3 Mei sampai 5 Juni itu registrasi bagi lulusan MI atau SD yang luar kota Banyuwangi atau lulusan tahun 2002 di bawah tahun 2021. Sedangkan tanggal 19 sampai 5 Juni itu registrasi untuk siswa yang lulusan tahun 2021. Jadi, terakhir, kurang lebih dua hari lagi, ya, tanggal 5 kemudian tanggal pendaftarannya kapan itu di bawahnya bisa dibaca masing-masing. Ya, sudah ada itu tanggal pendaftarannya, sudah ada. Silahkan nanti dibaca sendiri. Kemudian, cara registrasi, bagaimana klik saja ini kanan atas yang ada gambar orang itu berwarna putih, klik login. Nah, disitu. Ada yang berwarna biru itu register akun di sini. Nah maka register dulu. Klik register. Nah di sini isi saja apa yang dibutuhkan. Mulai dari NISN, kemudian tanggal lahir, isikan di situ. Nama siswa ya. Kemudian nomor HP, email, kata sandi berikutnya kata sandi lagi ya dua kali dan pilih lulusan nah, lulusan tahun berapa masukkan saja di situ ya misalkan tahun 2021 dalam kota yaitu diklik pilih sesuai dengan lulusan ya setelah itu jangan lupa ini nah, nggak kelihatan semua ya captcha ini yang seperti batik ini angka-angka kecil ini masukkan di sini nah, di captcha ini diklik sampai keluar e, garis berkedip itu masukkan di situ ya empat sembilan lima masukkannya di, di situ selesai kemudian ditentang ini yang kotak ini ya persetujuan ini ditentang setelah itu klik register ya yang warna hijau ini ini diklik register Nah, nanti kalau sudah selesai, maka akan muncul data-data yang memang sudah terdaftar sebelumnya. ya Jadi, untuk SD yang lulusan tahun 2021 akan muncul di sana. Sedangkan yang di bawah itu ya harus diisi secara mandiri ya, dari rumah. terakhir tanggal 5 ya sama semuanya terakhir tanggal 5 nah kemudian kalau sudah selesai maka nanti tanggal 7 atau dimulainya pendaftaran tinggal klik login aja nah, masukkan di sini nisn nya berapa kemudian password yang tadi dibuat seperti apa masukkan lalu tekan login nah setelah ditekan login nanti akan muncul sudah pilihan-pilihan eh, pendaftaran yang ada ya yang disediakan oleh website PPDB Banyuwangi nanti bisa anda pelajari sendiri itu ya jadi sementara itu terima kasih kalau memang masih ada yang kurang jelas bisa hubungi eh, sekolah masing-masing ya sekolah masing-masing dihubungi melalui nomor telepon yang ada atau langsung datang ke sekolah yang Bersangkutan, tidak mengapa ya, datang saja kalau memang ada kesulitan, namun tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.